Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 117, 118, 120, 121 Tema 2 kelas 6 Persatuan dalam perbedaan Baik kita akan menjawab di halaman 117 dulu Lakukanlah refleksi bersama teman dan gurumu setelah selesai bermain Bagaimana perasaanmu saat bermain? Perasaan saya sangat senang dan semangat karena bisa bermain bersama teman-teman dengan rukun dan akur Saya juga belajar untuk bisa bekerja sama dengan teman yang lain <tuh> Berikutnya di halaman 118, apa yang harus kamu lakukan agar kelompokmu berhasil mencapai tujuan Harus bekerja sama dengan mengensapingkan perbedaan, saling mendukung dan menghargai pendapat orang lain Selain itu juga harus bersungguh-sungguh dan belajar Bagaimana penerapan gerakan lompat yang sudah kamu pelajari apakah masih membingungkan? Melompat ke bidang persegi yang berada di tengah-tengah buka tutup bambu sesuai dengan irama yang dilakukan oleh para pemegang bambu. Pada awalnya masih bingung karena tidak terbiasa, tetapi setelah mengetahui irama dan ketepatan kecepatan dari buka tutup bambu, saya paham bagaimana menerapkannya. <tuh> Sekarang kita akan jawab di halaman 120, isilah peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut, Sang Saka Merah Putih. Apa? Sebutan bagi bendera nasional Indonesia, mengapa? Karena warna merah putih memiliki makna, merah berarti berani dan putih berarti suci. Siapa? Dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Bagaimana? Saat ini disimpan di Museum Nasional, kapan? Dibuat pada tahun 1944, di mana? Dibuat dari karton Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Baik, kita lanjut ke halaman 120. Kembangkan informasi pentingmu ke dalam tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Bendera Indonesia dikenal sebagai Sang Saka Merah Putih. Merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Bendera merah putih dibuat tahun 1944 oleh Ibu Fatmawati. Bendera dibuat dengan ukuran 276 x 200 cm dari katun Jepang karena berusia tua bendera merah putih disimpan di Museum Nasional. Masih di halaman 121, setelah belajar hari ini tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? <tuh> hal yang menarik cara bermain rangku alu Karena menambah wawasan tentang permainan rangka rangku alu dengan beberapa orang sekaligus Apakah ada hal yang masih membingungkan? Tidak ada Apa yang akan kamu lakukan di sekolah terkait bersatu? Kita tunggu, bercerai, kita runtuh Bersatu kita tunggu, bercerai, kita runtuh Pribahasa tersebut mengajarkan arti penting bergotong royong dan mengerjakan tugas secara bersama-sama. Ya, kita makan. Berikan contoh semangat bersatu kita teguh di rumah sampaikan hasilnya kepada gurumu. Misalnya membersihkan rumah, jika dikerjakan. Dengan sama-sama ayah, ibu, dan anak-anak, pekerjaan tersebut akan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Kalau dikerjakan perorangan akan memakan waktu lebih banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.